kiri gimana sih kajian dong Halo guys Assalamualaikum semuanya berjumpa kembali di channel saya Beneska official Oke jadi kita langsung aja simak satu-satunya ya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 Lanjut ke versi yang keenam. Oke okay, lanjut ke versi yang ke-7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 Oke okay, lanjut ke presiden yang ke-10. Oke okay, lanjut ke presiden yang ke-11. Kalau gantel di garok, jangan nyinggul ke pacar orang. Anjay wabar cuy. Oke, okay, lanjut ke peserta yang ke-12. Oke, okay, lanjut ke peserta yang ke-13. Oke lanjut ke yang ke-14 Oke okay, lanjut ke yang ke-15 Orang Oke, okay, lanjut ke beserta yang ke-16 ya. Oke, okay, lanjut ke beserta yang ke-17. Oke okay, lanjut ke presiden yang ke-18 Oke okay, lanjut ke presrita yang ke-19 Oke, okay, lanjut ke episode yang ke-20, ya. <SILENCIO>